Mujijat doa bersama Santa Anna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan ini. Kami juga bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang engkau anugerahkan kepada kami berdua. Ya Allah yang maha kuasa, bersama Santa Anna, kami berdoa dan memohon kerahimanmu. Anugerahkanlah kepada kami berdua seorang anak yang lahir dari rahim istriku Sudah cukup waktu kami berusaha untuk memiliki seorang anak namun belum juga berhasil Ya Santa Anna berdoalah bagi keluarga kami kepada Allah yang Maha Rahim Sebagaimana dulu engkau berdoa memohon kelahiran seorang anak dari buah rahimmu Kami percaya akan kuat kuasa doa-doamu maka mohonkanlah mujizat kepada Allah bagi kami berdua Kami juga berjanji untuk mempersembahkan anak kami bagi kemuliaan Allah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 Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.